Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku di K channel. Jadi guys, aku pengen banget ngap prank, ngap prank text sama Oke. Okay. Uh, jadi langsung aja kan guys. Hmm, jadi di sini aku pakai lagu kehadiranmu. Oke, jadi di sini aku bakalan ngepeng dulu. Aku bakangin dulu. Oke. Oke. Tikus 2. Apakah dia akan membalasnya? ini hmm. balas oke okay Guys jadi sini gua mau langsung aja ya bentar guys, nah, apa langsung aja lanjut, ya, eh kita nah, coba di bawah ini apa enggak ya Oh, okay. okay. okay. okay. okay. okay. do apa berikan okay. nah baru ntar deh aku juga masih ngelak-ngelak oke Lanjut, lah ya kan. aku oh aja paruh banget aja aduh lembut. lembutnya sih. Okay. Mungkin dia typo kali ya guys ya Udahlah mungkin kata dia Lah kali ya Wah oh, bukan kasar bang Udahlah apa Oh lah, apa gimana Aku mau ngerti Tapi dia cuma sini sih Da, da D L A, -H. D -L -A -H. bukan deh, gue banget ya, sama lu. Kan lo yang bilang hahaha, hahaha, <tik> <tik> <tik> <tik> Itu. Lanjut. terbuai rumah sakit terima Uh, lah malas gue eh dia typo guys ngeladen mungkin ngeladenin ngeladenin lo bergetar bergetar lanjut ya kan guys kita lanjut lanjut aja selamat menikmati di dekatku Lagu. lu ngutang gue ya ya guys ketahuan ha <laughs> kenapa lu harus tahu lagi nya pakai lagu itu. Asalamualaikum. Nah. Kan, gitu. Ya. udah lah udah yuk oke guys jadi uh, cukup segini aja ya guys prank textnya mungkin selanjutnya bakalan lebih kayak lebih lebihnya gitu deh semoga aja kalian semua terhibur atau apa gitu uh, tapi jangan lupa tinggalin like comment share like comment sama subscribe nya ya jangan lupa juga di share ke teman teman kalian teman teman kalian pada tahu oke okay guys Sus subscribe nya jangan lupa ya guys dadah see you next time guys bye bye